Tetaplah menjadi bintang di langit Agar cinta kita akan abadi Jadi baper ya Baper? Baper ke istri mas Lumayan nih ya, mas uh... Satu minggu dapat segini. Ya terus nggak sekarang sudah punya duit sebanyak ini buat apa mas? Buat nikahin dia lah. Tolong mat. panggil apa mot? Tapi bentar bentar bentar. Santai. Eh. Menikah sama aku mau nggak? Mas ini makin kurang ajar lah lama, -lama. tunggu dulu woi, ada yang kurang nih belum ada subscribe ya subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe selamat menonton, gaspol gaspol bisa ini nih kita ini dulu, mau gulang dulu ini makanan nanya nanya dulu, ya, eh, bukan bukan oh, ini mik oh mik mik anjing dia datang datang minta makan, minta minum, minta duit, dikasih duit tau nyebabu duit sekarang Kita kamera, Eh, uh, anjing bisa nih alai setan goblok goblok eh panati goblok pisan we goblok goblok goblok goblok balik kan ini gimana ini atuh oh iya aduh romantis sekali istriku sama kamu soalnya mic murah aduh anjing kasar youtuber ini kita lagi enak-enak nongkrong nyanyi-nyanyi jadi kan dia lagi anniversary Happy anniversary jadi kemarin tanggal 19 terus ya kita masih liburan lah di Bandung Ani Ani Baby. Any baby, <laughs> Jadi lu ngerjain gua Iya dong. Seneng duduk atas dong. Gua, gua duduk Jangan gua, di bawah. Bawah Kita empat ribu duduk uh -uh. di bawah. Aja. Kita duduk bawah aja yang sini yang kita empat ribu subscriber duduk di bawah. Kalian kan satu koma juta ya? Anak enggak enggak ada empat puluh ribu empat puluh ribu. ribu, ribu, ribu, ribu. Empat puluh Yang 2 juta disedekain ke Gembel udah disegain lah udah banyak, Eh <tuk> 2 juta hilang, hilang, hilang karena apa itu kebenar? Uh, oh, padahal gua nontonin itu terus, subscribe juga di situ ah. <tuk> ya yeah, namanya juga musibah. Iya yes. sih. tuker tukar duit itu boleh nggak? Apa? Tukar apa? Ya channel saya kan hilang, nggak punya duit, tak duit lah. Jual lah. Duit mas itu tadi banyak. Jen -jen enaklah bukannya aku nggak mau ngasih tapi mm. biar kamu tuh kerja keras gitu. kerja keras gitu ya makanya gue lagi kerja keras nih mulai lagi dari nol apalagi ada istri kan enak banget gue nih jam bro jam belum jam ya. belum bro jadi lu tinggal di mana ini bro tinggal di itu ya, perumahan gede daerah Bandung perumahan paling gede di Bandung paling gede di Bandung the pinus of the regency, the pinus of regency. regency. lu harus datang ke sana bro Oke nanti kita pengin kurmasan lah kita gerbek gerbek ke rumahnya. Yo, iya Boleh gue gerbek gerbek rumah oh, lo. We, boleh banget. Gue lihat lihat isinya apa, okay. apakah dalam kamar ada cewek kan? Iya. Boleh jadi unboxing. Dia kesini bawa duit sebanyak ini berarti di rumahnya jelas lebih banyak lagi. Gak sih, gak. Kita yang semua. Atm gue ada lima puluh. kok bisa lo tau gue di sini dari? Tuh, tim tuh. Tim. Oh. Jadi lo dm dia. Yeah. Lo lihat story gue berarti di sini let story gua DM bro, Bro. Si sidik lagi di mana? Lagi di villa ini nih nih nih. Oke, okay, kita caps, kita kerjain langsung. Oke. Okay. Pancing dia ke depan rumah. Gimana caranya pokoknya pancing dia ke tempat Kaman. yang luas. Uh. Itu kameramen langsung jaga. Pow. Kameramen gua kan po, namanya. siap-siap ngambil angle yang terbaik. Sembunyi jangan sampai ketahuan soalnya ini ngeprank YouTuber prank. Uh. Kan? Iya. Dengkus di. Di. Dengkus. Dengkus ya. Jadi susah gitu. Pantasan nyuruhin nongkrong di luar mau buat konten. Nah, nah konten Tadi disuruh emang safari. Ayo Bang kita ngonten dulu Bang di luar. Terus pas mau ngonten dateng lu Iya. Boleh Boleh lah, boleh lah, nah, lumayan lah ya. Keren lah, keren lah, boleh lah, boleh lah. Jadi lumayan YouTube dari tahun berapa sih? Gue dari tahun 2015. 2015 udah lama juga ya. 6 tahun. Dua tahun Dua tahun tapi 2 hilang tahu. channelnya Gak apa-apa lah namanya kalau misalkan kita kena musibah pasti ada amin, amin. Yang penting kita sabar ikhlas ya udah hilang terus terus tetap masa depan lah gitu aja Sini dong liat dong karungnya dong gue penasaran emang ya ini beneran duit Ini duit beneran sini guys sini guys sini sini, sini, sini review dulu nih zoom dulu Zoom, zoom dulu, dulu. Wow. Eh tadi duit banyak bisa nih ini serius, duit. Serius lah. duit beneran. beneran. Beneran lah, entah nah, palsu. Weh, asli dong, bro. Nih, weh, asli duitnya. Kalau misalkan palsu nih, pasti ada uang mainan. Kalau misalkan nggak ada uang mainan, berarti ilegal. Ini ruang oh. konten benar-benar ini dibawain terus setiap hari, enggak setiap hari dong. Kalau misalkan setiap hari takut ada pengintai, berarti kalau konten lu isinya lo. ini. iniat niat banget ya, Yat keren lah. sih. Sorry bro, gua, gua, gua jarang buka-buka YouTube, bro. Antus, antus, terus, ya. Antu, antusias, antusias. terus, duitnya nanti kamu kirap. Enggak, yang ini Ini asli, guys. Sumpah asli, asli ini anjing. Zoom, zoom, zoom. buat kelinci. <tuk> asli ini, oke, oke, ini berapa nominalnya? Ada martis juta. Dalam garung ini, iya, iya, ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, juga Ini gembel lebih banyak dari kita ya <laughs> Jadi youtube udah berapa <laughs> lho subscribe? Ayo, dipindahin, dipindahin. dipindahin. Pindahin. Ganteng aslinya Nah kamu eh, udah pakai baju kita gitu, <laughs> <laughs> Jadi, subscribe udah berapa sekarang? Lho? Subscriber sekarang 2,8 2,8, anjir lah ribu loh gitu. Dia mau lo nyamperin 40.000 ribu, ngeprek 40 ribu ya, Ah, malam, gokil lah apa. Karena gue salah satu fans dulu lah, maksudnya ya, keren gitu suaranya jadi. Ya yang di Pengen ngerti suara aslinya tadi kan, pengen dengar nyata bagus. Ini orang kurang ajar ngeprank gue, gue minta uang ganti dulu. iyalah tadi lu udah gue kasih Rp50.000. gue kasih segini lagi, nih apa-apa, nggak apa-apa oh. lah. Kalau kalian kepo sama dia tadi social experiment. Udah. <laughs> Anjir, <laughs> tapi apa, dapet lebih banyak. Okay, ini stop. buat gue ya serius ya, Sampai, ya udah ya kita masuk ya, ya. udah pulang lah ayo kita masuk oh itu di cut ini video iya udah pulang pinter ya lu ya udah <laughs> pulang ayo Eh, masuk Duh. makasih ya udah datang ke sini bawa duit ini tadi Rp50.000 nya buat lo beli rokok makan aja, masuk. ya, masuk ya. lumayan ya. juga makasih ya Bang Zen ya dari ya. ayo dimasuk ya. deh dari, masuk, deh. dari. dari. Ya. Ayo, <laughs> ayo masuk oke udah Ah, uang asli teh. gak gitu konsepnya ini dibalikin aja. oke guys <laughs> sekian video dari aku ini kurang ajar banget, sih. Orang keren banget, tapi bang, thank you banget. Oke, okay, thank you. Udah mau datang jauh-jauh ke sini? Yeah. Boleh ya, aku upload di YouTube. Gak apa-apa lah. Kalian tadi jangan-jangan, jangan. cuma ngasih 50 ribu soalnya. Duitnya lebih banyak, hanya ini, bison. Ini saya bawa pistol, tuh. Oh, jangan, kamu <laughs> bang, boleh <Bully, laughs> ya? Boleh, boleh, boleh. Okay, okay. Siap-siap. Oke, okay, guys, terima kasih udah <laughs> nonton video ini. Kalau kalian kepo sama prank tadi, tonton "Gaspol Bang". Tangannya gini, "Gaspol" gitu, <laughs> gaspol <laughs> "Gaspol", <laughs> "Gaspol". <laughs> Anja